Arenis, mereknya Kokaung Kafe. Jadi ini buatan dari Garut, dan Garut dari Kafe. Ini, jadi langsung tinggal diseduh, di seduh. Jadi ini kopi dicampur gulanya, pakai gula aren. Coba, kalau dari baunya adalah 100% produk Indonesia. campur cukup air Banas. Ini kopinya udah gue bikin. Wow, jadi kopinya tuh. Buat untuk kopi ini nih, harus wajib dicoba Karena ini asli buatan dari Garut Oke okay?